serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhaya seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini Tentunya ada kabar spesial nih Untuk kita semua ada pecidukan vitamin kemarin para sahabat ya di kota Bandung ya Luar biasa perhatikan Dede Elasti Kejora dikawal ketat ya oleh kakak Bilar dan kita perhatikannya ya, boleh lewat aja Tentunya kayak sudah presiden aja nih pak sahabat ya, diberhentikan nih suatu kendaraan <gifat> Ada kakak Bilar dan ada Elasti ingin menyeberang ya, wow luar biasa di match dari Pak Sutri ini selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia dan perhatikan juga persahabat Cicidukan vitamin tuh Masya Allah Foto bareng ya Fan-fans dari Leslar Tentunya foto bersama kakak Bilar nih Luar biasa Memakai atribut TNI Semakin ganteng Semakin keren pokoknya Untuk kakak Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu berikan sehat Dan selalu berikan kebahagiaan Papai Persahabat yang tetap dukung Dan tetap support Untuk idola kita Dede Elasti dan kakak Rizky Bila Untuk berikutnya Persahabat kabar berbahagia juga yang kita dapatkan Ini langsung dari Pak Ferry Sebagai produser JWB Persahabat yang menyampaikan Tentunya Dede Elasti Memang nanti akan hadir Di sinetron JWB 2 Persahabat ya. Pak Ferry akan mengabulkan tentunya untuk kebahagiaan para fansnya persahabat ya tentu fans dari Leslar. yang mana sebelumnya Papewri menjanjikan bahwa dari Lesi akan dihadirkan di JWB dan kembali Papewri menyampaikan bahwa pasti bakal di JWB persahabat ya tetapi untuk minggu ini belum bisa dikarenakan dari Lesi banyak banget ya jadwalnya dan kakak bilat mereka akan honeymoon dan tentunya Dedek Lesti juga banyak sekali kontrak of air di luar kota, persahabat ya, masya Allah ternyata Dedek Lesti banyak sekali jadwal of air, per sahabat ya. Unggahan ini direpost kembali oleh akun Sabarudin sekalian selang ada kalimat caption yang dituliskan, masya Allah rezeki anak soleh, Insyaallah Allah Dedek ada beberapa jadwal of air. BTW mau honeymoon di mana ya? Iya <tuh> maswonya kepo maksimal katanya tuh persahabat ya. Doakan saja mudah-mudahan ada kejutan dan kabar bahagia. Soal of airnya Dede Elasti dan tentu kita menunggu kejutan honeymoon dari idola kesayangan kita. Dan berikutnya persahabat ada unggahan spesial juga dari akun Love underscore leslar ini masih membahas soal GWP para sahabat, ya masih wawancara bersama Pak Ferry dan Pak Ferry juga menyampaikan karakter tentunya tidak Lesti yang akan diperankan luar biasa serba bisa makin salut makin bangga kepada Lesti tentunya karakter tidak Lesti marah dan sedihnya dapat persahabat ya tentunya bakal ada sesuatu kejutan kata Pak Ferry yang akan diberikan dan lawan banyak juga tentunya kakak pilar ya Suami tercintanya Masya Allah Luar biasa mudah-mudahan ada kejutan Dan tentunya ada kabar yang membahagiakan untuk kita semua Dan ada kalimat kesan juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Kok jadi gak sabar ya lihat dede di JWB Pasti seru Dedek anak ajaib Serba bisa the best Masya Allah Luar biasa persahabat ya dan itu semua udah disiapkan oleh Pak Ferry untuk kasih kejutan bahagia pokoknya untuk Lesla Lovers Dan kita lihat juga dalam postingan ini banyak sekali komentar Banyak sekali respon juga dari para fans ya Yakni dari akun Dinda, Unscore Abdullah Mengatakan iya ih udah gak sabar lihat dedek main di JWB katanya tuh Berikutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram Eta 8661 mengatakan sinetronnya ada lucu-lucunya gitu loh pasti seru dedek kan anaknya pinter Serba bisa dijamin dapat rating jwb tuh persahabat ya pasti ya para fans sudah siap kalau dedek Lesti tampil di JWB2 Mudah-mudahan saja secepatnya persahabat ya dan kita masih penasaran honeymoon Dedek Lesti dan kakak Bilar Dan serta of airnya Dedek Lesti Dimana nih persahabat yang mudah-mudahan ada kejutan Dan kabar baiknya persahabat dari idola kita Kita hanya bisa mendoakan Yang terbaik pokoknya untuk Lesti Maupun Rizky Bilar Dan selanjutnya Para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan terbaru dari Kak Nova ya kita lihat Di igas pribadinya baru saja mengunggah Sebuah postingan momen ketika Tim Leslar tentunya sedang main tembak-tembakan di Persahabat. Ya, terciduk ada Papa Daniel dan Kakak Bilar. Tuh, wow, di match luar biasa memang Rizky Bilar ini. Yang selalu tampil keren, memakai pakaian apapun terlihat sangat ganteng di Persahabat. Ya, suami Lesti ini, masya Allah, luar biasa. Pujian banyak sekali diberikan kepada Kakak Bilar. Mudah-mudahan selalu memberikan.